Eh, hey, buku pong balik lagi di buku nong. Hari ini hari spesial saya iya, Hari spesial Semenjak Syacho hamil Aku udah jarang banget kasih surprise ke dia Udah mm -hmm. jarang banget ya sayang ya Iya jarang banget uh, Makanya hari ini aku mau kasih dia surprise Mau ajak dia Dinner spesial Ini kita lagi ada di Chitayam Fashion Week nya Jepang harajuku iya pemuda-pemudi banyak pemuda-pemudi gaya-gayanya gitu ya tapi aku pakai pakaian kantor jam iya nggak karena emang aku baru pulang kerja tadi ini tapi ini karena bukan, apa papa kecil ya bukan bukan papa kecil ini jadi aku ini ya ajak dia makan minum terus ntar aku bayar dia gitu ya jadi itu benar kan Ya enggak sih, enggak jadi kayak mirip papa tuh gitu, aku ya pulang kerja gitu, om-om dong aku ya, jadinya. Betul. Enggak lah saudara, rame guys. Tak, walaupun ini labai, tapi sebelum Corona, lebih-lebih loh, lebih hmm Sebelum Corona lebih-lebih rame, ya gak bisa jalan gitu. Gak bisa jalan, iya sih, orang asing yang ke Tokyo tuh pasti ke Harajuku. Iya, di Indonesia juga ada sayang. Apa? nya Indonesia namanya, SCPD. Cita eh, Sudirman, Citayam, Bojonggede sama Depok. Artinya? Mendapat <tuk> budi kumpul gitu. Iya, gaya-gaya bajunya kayak keren-keren kayak gini, seksi-seksi gitu. Oh, gitu. Ah, apa kayak apa ya? Pakainya luar biasa lah gitu. Oh. Anak muda, tempat oh. ngumpulnya anak muda. Banyak yang imut-imut ini. Sayang di sini, sayang. Ayo, ayo, ayo. Ay. Kamu? <tuk> Mabuk ini monyetnya. Hati-hati, sayang. Tangganya tinggi. Suasananya, sayang. Oh, banget, ya. Ini suana, suasana apa, sayang? gimana sayang? Ini apa, ya? Sepatu Cinderella. Lela. <laughs> <laughs> Tapi tiga, <laughs> tiga kakinya. Oh. Satu punya siapa kalau gitu? Di dalamnya ada tabletnya. Makin gede. Cranberry? Oh, goyang-goyang oh. sayang, goyang-goyang itu boleh pencet, boleh dong. Oh, pecah sayang, pecah aku juga. Uh -huh. Oh, oh, oh, bagus. bagus harumnya enak iya aku oh, dari oh, kan, kamu oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, apa oh, itu oh, oh, jeruk ya jeruk Gap? Gap? Gap? Gap? Gap? Itu tadi yang kamu udah buat ya? Iya <laughs> Kirai <laughs> <laughs> Itu ini Oshibori? Oshibori <laughs> Bukan Oshiri loh ya? <laughs> yeah, iya yeah. iya Tadi ini apa? Cuka atau Cuka? Cuka? Dia bilang Cuka Oh beneran? gimana sayang first impression bagus bagus Hah? bagus tempatnya sih ya. udah romantis ya iya romantis cuman agak gelap jadi mau ambil video ya, kayaknya ya, agak ya. susah di gelap gitu <laughs> kenapa kamu siapa mau? kamu Romanti mau mandi ya? Ya? kamu <laughs> mau mandi? mandi mandi seksi di situ iya dan ada sepiring juga di sana iya juga kamu ada mainan baru sayang iya ya coba kamu pencet sayang <laughs> terlalu terang itu sayang apa sih? apa sih? apa sih? apa senyum-senyum apa, apa sih? lucu iya istrinya banget ya tuh lihat makanannya coba sebutin bahasa Indonesia tadi apa aja makanannya sayang itu apa? Tomat candy. Ah, tomat candy. Iya, ini hamburger. Haburger. sama Avocado. Ah. Dan udang. Sama udang. Ini apa sih? Gak tau aku. <guluhkan>. Ah, ham. Itu ini ham ya? ya? Ah. Ham sama buki ciciki. tuna Sama tuna Dan ini tapioka. Apa singkong? Bukannya singkong? Apa ya? Singkong. Tapioca. Singkong. Singkong. Singkong. Ya singkong dan apa ya dip? Diapa dibikin steak? Iya, bikin steak ini apa ya lupa kamu tahunya makan oh. aja apa <laughs> sih jadaki balas oh hangat wow aduk-aduk ya itu keju sayang Keju? ini semuanya keju satu ini satu ini keju semua Ya? Iya, aku kira itu ya Itu okay. tempat buat masukin kejunya ternyata emang keju semua yeah, yeah. Ah. Hmm, Ini oi? Nih. Sabar, sabar, sabar <laughs> Masih ada lada nih. Masih apa? Lada Ah, si lada, lada hitam, hitam. Good <laughs> Gede banget guys Lada hitam kemudian ada lada hitamnya, saya rosa hitamnya gede banget enak-enak <tik> hmm. rasanya spesial banget gue mau ngomong hari ini hari spesial hari, hari apa ya? kita belum ngomongin kan bumi <tik> <tik> ngapain bumil santai-santai? itu santai. santai. kayak rayu kan? kayak apa? suasana rayu raja rayu rayu itu apa? ratu iya ratu iya ratu, Ayah, ratu. <laughs> itu perut kamu itu lo malu itu apa <laughs> kan ini makanan oh, lo itu bay itu bayi banyak sayur kambing apa kamu kira kambing apa saya ah, ini apa ya ini saus kan oh saus itu ini apa itu muter muter apa itu kayak timbang <laughs> timbangan nah. Siapa ya? Sao Apa sih ini anak satu? rasanya rasa cinta <laughs> happy second anniversary hey. love you forever yeah. Yeah. Wow. sayang sayang makan mulut di dalam masih ada itu tuh kita lihat kamu mungkin ya Gua ambilin hmm. coba coba coba kunyau kunyau ya? nggak nggak maksud rasa mochi guys udah selesai nih makanya sama-sama sayang. Salah, salah. udah habis makan jadi kita mampu lah tapi ya mereka bilang ya tunggu di sini tuh walaupun kita udah bayar ya ah oh. ah oh. nanya ya Nai Ah. Ah, happy second anniversary! Ah, thank you. foto. yang tadi ya? Iya. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Apaan? Hai, gimana? Sayang, gimana? Gimana? Yeah, ternyata surprise ya? <laughs> surprise, iya, yeah, iya, yeah. biasa. Yeah, yeah. Jadi, gimana? Iya, iya, bohong, iya, bohong, iya, bohong, iya, bohong, iya, bohong, iya, bohong, iya, bohong, iya, bohong, iya, bohong, iya, Senang iya, kan? ya, iya, ini... Hari spesial buat ini anniversary kita yang kedua. Kedua. Kamu inget nggak anniversary yang pertama aku kasih apa? Aku kasih apa? yo? ingat nggak? Awas kalau lupa. Ya? Aku kasih apa, yo? Apa ada, ya? ada di YouTube. Apa ya? Aku kasih surprise ayam goreng Taiwan. Eh? <laughs> Aku kangen! Cake. cake! Lupa kamu ha, yang kita potong-potong bareng itu loh cake? Iya Oh gitu. Kalian kalau lupa juga coba nonton deh uh, ke video anniversary kita yang pertama Itu aku kasih surprise di rumah karena nggak bisa ngapa-ngapain aku beliin cake sama ayam goreng Taiwan Oh gitu? Iya yang lebar gitu Lu perubah inget sih Soalnya ini lagi hamil jadi lupa <laughs> <laughs> Kali ini luar biasa. Luar biasa kan, romantis gitu. Luar romantis banget ya. Iya, dan penuh dengan surprise. Aku sendiri aja yang dia juga. Aku yang Kangen. nyiapin semuanya, aku yang kena surprise juga sama ini orangnya <laughs> Tapi semuanya. pasti banget. Bener-bener. Nah, bener. Antik kan, gayanya antik, antik. Gayanya antik banget ya. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Itu dia guys, thank you ya udah ngikutin hari yang spesial kita ini. Mm -hmm. uh, dari makan-makannya, dari surprise-nya. Yeah, yeah tahun depan Apa? sama anak kan iya, jadi ini yang terakhir ini Cuman berdua cium berdua iya tahun depan udah beda lagi karena bakalan sama anak gimana sekian lama nggak nggak romantis romantisan sekarang romantis gitu gimana iya uh, jadi uh, tumben banget <laughs> jadi gimana tumble. gitu perasaan kamu gimana feeling kamu feeling kamu makinnya makin cinta makin, makin muda, cinta, muda. Uh. Makin muda. Aku jadi muda gitu Makin, <laughs> ya, ya, makin cita, makin cita Gara-gara Harajuku kali ya Oke okay, yeah. guys, itu ya video kita kali ini Semoga bisa menghibur kalian Aku seneng banget serius Soalnya surprise ini aku udah siapin Dari 2 minggu apa seminggu oh, yang minggu. lalu gitu oh. Aku udah nyiapin. Cari timing yang paling tepat Itu susah makanya aku pulang kerja hari ini Langsung mau gak mau aku panggil dia Suruh ke Harajuku yang penting. Dan apa, ah, bukan yang penting ya. Yang paling senang itu ah. kamu siapin semua gitu, iya dong. Iya. Sampai karpet merahnya tadi, aku yang gulung-gulungin loh. Itu, tunggu, <laughs> <laughs> tunggu. kayak iya, iya. Jadi hatinya ya apa ya? Budu gitu, penuh ya. bahagia ya, bahagia banget gitu ya. Senang kalian yang udah punya istri atau yang masih pacaran, jangan lupa bikin surprise ceweknya atau bininya. Supaya makin lengket guys Oke okay, itu dia dulu guys Thanks for watching Always be smart And bye bye, bye, -bye.